dia lagi aduk-aduk apa itu? Terus. beliau sedang apa? gambar ini guys oh oh oh betul sekali apa lagi ini apa, Kenapa harus di Biar apa? tidak ada yang berkelindil. Berkelindil itu bahasa apa ya? Berbulat. Oh, supaya halus ya, supaya tidak ada yang bulat-bulat. Supaya halus dan nyampurnya merata, cepat merata. Sedang apa? Telurnya mana? yang bikin roti ini berapa ya satu dua tiga bikin roti satu Bel. Lagi apa itu? Ada apa? ya? Oh. Hmm? Dia <laughs> lagi apa? Lagi konek. Lagi malas nggak boleh deh enak itu isinya sama apa apa mentah ini yeah, yang sudah. Okay. kamu reaksi cis cis